syaitan radim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la Wa ashadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa illa wa antum wa wa واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان Wa khairal huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral Wa bid Wa bid'atin Wa Ma muslimin wal muslimat Sedang majelis yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat Alhamdulillah izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini kembali dalam rangka menuntut ilmu tentunya dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan yang banyak di sisi Allah kita akan coba bahas judul yang diberikan yakni sudah siapkah anda waduh walaupun mungkin mukod di judul ini umum sifatnya ya kalau saya sih lebih berhusnuzon untuk semua hal ya nggak diidentikan dengan kematian saja atau mungkin hidup yang baru dalam rumah tangga atau mungkin lembaran baru dalam kehidupan intinya Islam ini agama yang menginginkan kita ini berilmu sebelum beramal, berilmu sebelum beramal. Ya, orang yang berilmu, orang yang betul-betul tahu bahwa ada hukum sebab akibat dalam kehidupan. al jaza amal, balasan tergantung perbuatan. nah, ya balasan tergantung perbuatan. yasud, siapa yang menanam dia bakal memetik mayasra yasud. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau petik. Apa yang kau tabur itu yang bakal kau tuai gitulah. Makanya Allah mengatakan, pemayak mal daratin mal daratin Nah itu semua tentu didapatkan dengan kesungguhan. Makanya ulama mengumpulkan beberapa hal yang berkaitan tentang penyebab- penyebab. Datangnya keburukan, tentu penyebab yang paling utama adalah sikap lemah yang kita miliki. Ini kalau akidah kita nggak kuat, kita bahkan bakal menjadi orang yang berharap selalu dimaklumi gitulah. Padahal izahnya kita, ketika kita tidak menyandar kepada manusia, wa izzuu Wa aninas. harga diri itu ketika kita gak enggak ber, enggak bersandar kepada manusia karena bersandar ya kepada Allah bukan kepada manusia makanya aneh kalau ada orang Islam takut sama orang kafir itu aneh aneh bukan gak berani Sat. dia ini backgroundnya banyak banget baik apa gak nanggung-nanggung Ya, ada yang ciut duluan, mau buka usaha begitu. Aneh dengan jadi pegawai dia, deh, Cukong lumayan, walaupun kafir bandenya banyak. Akhirnya jadi, jadi jadi kacungnya Cukong gitu ya, yang begini nih akhirnya tiap Desember, di ujung Desember, pakai baju center kelas biasanya. Tapi gimana, kata bos suruh begitu, kita mau bilang apa ya, Disuruh bersaing bisnis, takut. Bukan, bat, masalahnya dia punya modal. Dia punya gedung, dia punya tanah, dia punya power. Kita punya apa? Kita punya apa? Kita punya Allah. Karena akidahnya berantakan, itu yang terjadi sekarang. Saya sering sampaikan di beberapa kajian. Dulu Khalid bin Walid selalu menang perang. Karena dia selalu berkata kepada pasukannya yang sedikit, musuhnya yang banyak. Wahai pasukanku yang sedikit, musnahkan mayit-mayit ini. Kok kamu bilang mayit, Khalid? Karena kata, umat, kata Rasulullah SAW bahwa beda kita dengan orang kafir itu kayak orang hidup sama orang mati. Anda bilang sama pasukan, hancurkan mait-mait tersebut. Kita sekarang enggak perang secara fisik. Ekonomi kita perang. Ya Kenapa mesti takut melawan orang-orang kafir dengan modal yang banyak? Kan kita punya modal Allah. Ini akidah yang berantakan ini membuat kita sekarang tergonjangganya dengan ekonomi kita. Sampai enggak punya malu, ada masjid dititipin ATM Bang Riba, saya bilang begitu. Masjid-masjid ada titipan ATM Bang Riba. Padahal takmirnya tahu, tuh gereja mana mau ditaruhin BSI di situ. Betul. Kan loh betul-betul kan. GM, jahil murokap, <laughs> Bodoh double itu. Ah, kita enggak punya izah gitu loh. ya Agama yang berani bilang Riba Haram itu cuma agama Islam. Yang lain nggak mengakui kebenaran Islam, makanya dibilang kafir. Ya Allah mengatakan inaladina orang-orang yang ingkar dengan syariat. Eh sekarang malah kita pertonton kan, ya mereka yang nggak nerima syariat, bahkan ATM syariat pun mereka nggak terima, kita malah izinkan ada di depan masjid, kan bodoh banget gitu ya. Ini yang terjadi karena kita. Akidah kita berantakan. Ah, ya. Akhirnya, ayah minta posisi darurat terus. Ya Allah, pahami aku. Ya Allah, maklumi aku. Ya Allah, <tik> ya, padahal dia punya Tuhan baik, cuma nerima yang baik. Ya Allah, taib layak Ila taiban Allah, baik, cuma nerima yang baik. Nah. Kita pengen ngomong, sudah siapkah kita nih? Ya dilarin kemana sih bisa sebenarnya kita mau ngomongin masalah kematian. Sudah siap belum nih ketemu sama malaikat maut ini? Yang ada sebuah riwayat, Nabi mengatakan bahwa malaikat maut itu menatap wajah anak Adam 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari malaikat maut menatap wajah anak Adam. Berarti kalau dibagi 24 jam berapa kali itu? Sejam tiga kali, malaikat maut nengokin muka ente, ente masih bermaksiat, enjoy dengan riba, menghalalkan yang diharamkan, coba. Lau ta'lamu, rohik tum kesiran. Makanya bilang begitu. Makanya kalau kalian tahu semua yang aku tahu, sedikit ketawa ente, banyak menangis. Ya jadi nggak perlu tahu semua, dan itu dipraktekan sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku menghafal duduk bersila, Nya Abu Hurairah kayak antum begini. Dia mengatakan, aku hafal hadis segini dan segini. Berisarat maksudnya dua karung, satu karung dan dua karung. Ini aku hafal luar kepala. Kata Abu Hurairah. Maka beliau periwayat tadi yang paling banyak kan. Ya. Tapi yang kuberikan kepada manusia cuma segini, cuma satu karung. Yang segarung nggak kuberikan. Orang bilang kau menyembunyikan ilmu, tidak. Karena kalau berikan semua udah dipotong leherku, baru ngomong masalah bit aja dibilang wahabi. Betul, baru biar belum yang lain-lain tuh kita gitu. Dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Betul, eh, makanya ada tahapan, bukan sih mengharamkan jagung buat bayi, cuma belum waktunya. Nah, nanti ada masa dimana bayi kuat makan jagung, tapi ulama sepakat nggak ada yang bilang jagung tuh haram. Apalagi cabe, betul, eh, eh masya Allah. Jangan bilang cabai haram, ya kalau dokter bilang haram mungkin karena ahlul ilmi buat yang sakit ma jangan e -e, gitu. Ya. Kalau buat yang nggak masalah makan cabai sumber vitamin C yang paling bagus kok. Ya temen syariat sudah baku tuh Ustadz, Ustad kalau bicara sudah siap ke anda ini umum banget saat naam supaya kesan sudah siap atau belum kan kita mesti kuat nih, Enggak boleh lemah, Enggak boleh lemah. Makanya ada bab dalam agama ini ulama mengumpulkan penyebab- penyebab sikap lemah dalam hidup. Ya, sikap lemah dalam hidup karena kita bicara cuma mati kayaknya siap, padahal urusan bersaing bisnis kita nggak siap, urusan berumah tangga kita nggak siap, urusan hijrah kita nggak siap betul. Kayaknya kita kupas luar dulu deh. Kalau bicara mati udah sering, ya, lewat kuburan juga udah sering, tapi nggak ada yang kapok begitu-begitu aja betul. Uh, Mandiin main, ntar-ntar. berantem antar temen gak akur betul. Eh, gimana sih? Kita ini kadang-kadang Laka sifat ingkar kita nih. Makanya sebenarnya Jangan repot, apa uh, Menjaga makanan ya, Dan lain-lain. Kayaknya kalau dokter bilang metabolisme yang dirapin Lebih bagus deh ketimbang kita jaga makanan gitu loh. Karena standar makanan kan halal haram. Asal halal, bismillah. Eh, jangan yang halal diharamin. Dia lagi modal orang harami nasi, betul? Tuh, gue gak makan nasi lagi deh. Uh, nasi gak deh. Nasi takut pahlawan kita semua makan nasi. Jadi pahlawan, betul? Cuma karena memang kekhawatiran berlebihan, akhirnya kita mengharamkan yang dihalalkan. Ya Bukan nasi yang salah, metabolismenya yang salah. Dulu gak apa-apa, kita makan nasi gak ada masalah. Ngapain sekarang masalah. Hampir suasembada beras kita dulu, betul? Kok sekarang di Sumbang masih nggak berani makan? Masalah. Wah ini ada masalah nih. ah itu yang mungkin mesti diluruskan. Nah ini yang kita ingin bahas. Ada nasihat ulama tentang penyebab memiliki sikap lemah. Ya. Sikap lemah tersebut dalam Islam ya itu dalam bahasa Arab namanya al-ajju. Ajju, ajju, ajju. Ajju, ajju. ajju. ajju. sini artinya takjaz Orang yang tua, orang yang lemah. Berasal kata dari al-ajzu. Al-ajzu di sini memiliki dua arti. Ya, Kadang diterjemahkan lemah, kadang diterjemahkan akhir. Jadi kalau dibilang lemah sih enggak, cuma lelet. Karena terbukti kalau orang punya power, pasti pastabikul. ya Ada perlombaan. Ini enggak lemas enggak start. cuma lihat. Ini orang muda cuma heran Mas bok mulu, betul? nggak usah tangan santai aja ya. <laughs> Kenapa ya kalau subuh mesti orang tua yang kumpul? Yang muda mana? Deh kalau ngobrol ngomongin masalah tempat ke gym Sana bagus tuh, oh barbelnya oh. Ini kanan 35 nih. Kiri dua lima nih, diangkat barbel kanan kiri. Ini kelopak gak sekilo gak keangkat, pagi pada kemana. Gimana mau menaklukkan dunia kalau pagi aja gak bisa ngangkat kelopak ke mata gitu. Katanya kuat. Kalau ngomong masalah olahraga, tata janjian main futsal sama basket, betul. Anak nangis, orok, lagi cacingan, gak kuat menggendong. Bininya gak pernah olahraga semalaman ngangkat bayi, betul. Ini yang kuat siapa sebenarnya? Nah ini kayaknya asik nih kalau dibahas nih. Oh, iya, Ustaz. Uh, uh. Ternyata kita punya sikap lemah ini. Nah lemah itu ada sebabnya. Sebab yang pertama, ini kata ulama nih kita bahas aja di ketemu ujungnya nih. Yang pertama, karena memang uh, uh, ada indikasi dulu ya, indikasi orang memiliki penyakit lemah sikap lemah indikasinya nih nanti ada bentuk khususnya indikasi yang pertama orang udah mulai kelihatan lemah nih hidupnya itu meninggalkan dakwah di jalan Allah orang kalau udah mulai males ngaji males jadi panitia diamanatin untuk sesuatu yang sifatnya gotong-royong males udah kelihatannya Wah oh, dulu zaman baru-baru hijrah, Ustadz, marbot mana yang dia nggak kenal? Betul, temannya takmir. Betul, wah oh, sohib, wah nonton nih masjid sini tuh, CS. Apalagi musola sono, no. oh teman nongkrong tuh, itu masjid agung sono, semua disebut baru hijrah. Masya Allah, dia kenal semua orang yang jadi penghuni masjid. Qalbuhu mu'allakun fil masjid. Dia punya hati terikat sama masjid. Kelihatan, dia orang baru hijrah, kelihatan. Eh, uh, yeah. kita bisa lihat lah ya, soalnya gak pernah begitu. Sekarang dia begitu kelihatan lah. Yang tadinya mungkin kalau janji sama orang, udah kesang bener pasti mulu. Bro, dateng nggak udah dateng ntar, gitu ya. Dulu belum hijrah, sekarang insya Allah. Uh. Oke, okay, insya Allah dulu gak pernah, insya Allah. Uh. aja Dikit-dikit uh. alhamdulillah. Kalau kaget, subhanallah. Eh, uh. dulu gak pernah. Alhamdulillah, jadi baik. Alhamdulillah, cuma ini kan kadang-kadang masa berganti, masa bergulir, demi Allah, dia suka kadang-kadang uh, menjadi orang yang imannya turun. Karena kebaikan yang dia lakukan tadi yang kita sebut dari mulai insya Allah, ya Alhamdulillah, takjubnya dia dengan dan sebagainya, gitu ya. Itu karena iman yang dia miliki. Tapi kalau iman lagi turun, insya Allah, insya Allah, cuma buat alasan nggak datang. Kalau dulu insya Allah nya benar. Insya Allah dia datang. On time. Tapi kalau sekarang insya Allah lain. Lu mau datang. Ya kan insya Allah. Gitu, gitu. Ya kan insya Allah kan janji. Ya kan insya Allah. Insya Allah itu kan jika Allah mengizinkan. Insya Allah. Insya Allah jika Allah mengizinkan kan. Sekarang Allah ngizinin nggak? Ente sehat, gak hujan, kendaraan ada. Tempatnya deket lagi. Harusnya datang dong. Nggak ada alasan. Ya coba kan insya Allah, gue janji. Insya Allah gak janji, coba tuh. Nah, udah mulai beda nih. Nah, ya Atau mungkin self-remindnya kacau. Kalau dulu, ntar-ntar pegang beker. Ya, ngingetin dia kapan azan berbunyi. Kalau bisa 5-10 menit sebelum azan tuh intizar. Menanti waktu azan. Kalau sekarang ya azan berbunyi, dia yang kaget duluan. Astagfirullah kalau udah azan begitu. Nggak bahagia denger ajan Ah ini udah mulai kendor nih Kajian begitu Kita ada kajian tadi bintaro nih Di Alijra ah. Emang udah Sabtu lagi Begitu katanya Emang Sabtu Emang kapan Ya udah cepet banget ya Tuh udah mulai down tuh Udah mulai down tuh Ini udah masalah nih Oh ya. uh, tadinya Masya Allah Kalau nggak diingetin nggak pulang-pulang Kajian pagi lain Selesai WA temen samping Bro ada lagi kak bro, ada nasa no, jam 9, jam 9 janji lagi. Belum habis Johor, janji lagi. habis Johor ada lagi kak bro, habis. Ada antar jam 2, ampe jam sampai asar, asar begitu. Kalau nggak bini yang ingetin lu nggak pulang pulang, nggak pulang pulang <tuluh> Dulu, dulu. <tuluh> Sekarang ya Allah, baru duduknya dilihat jam. Ini habis jam berapa nih? Baru mulai, habis jam berapa? Nih, hati-hati nih orang. Kalau udah mulai begini nih, antum yang punya hati ya, uh, antum yang punya jiwa ya. Hati-hati nih, meninggalkan dakwah. Maksudnya, meninggalkan dakwah, gimana sih? Ustadz, dakwah itu kan kuang fusakum wahlikum naro. Kita nggak dibikin kepo sama orang. Agama ini kuang fusakum wahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Agama bukan tontonan. Agama tuntunan. ya Makanya kalau sampai ada orang yang. apa Sampai ada, ada orang yang sampai terjebak dalam hal yang salah. Berkaitan dengan agama yang dia berada di atasnya. Waduh. ya Dia harus paham, dia harus mengerti. Bahwa memang kemuliaan seperti apa yang dijanjikan. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'uzubillah. Jadi betul-betul harus paham, harus mengerti. Seperti apa yang diinginkan dalam syariat agama. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita disuruh tidak boleh meninggalkan dakwah ke jalan Allah. Ya, dakwah yang dimaksudkan di sini, Ima buat dirinya, imma buat keluarganya. Ku angfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Yang kedua, indikasi yang kedua, orang punya karakter lemah dalam agama, Iya, ini udah mulai lemot dalam beribadah. Ta'jaz. Ke masjid ngapain bingung. Ya sekalinya nyari tempat, nyari imam. Pokoknya yang bacanya pendek. Betul. Entah Romadhon Ramadan nih. Kejadiannya macam-macam tuh. Kita yang iklanin mulu tuh. Lo trawe di mana bro? Gue mau trawe yang di luar komplek aja. Gue mau mendingan yang di komplek. Kenapa emang? Cepet. Tuh, tuh mulai tuh ya udah tahu yang namanya sholat teraweh kata nabi afdulul salatul lail tulalakiam sholat malam yang paling afdol yang paling lama berdiri nabinya ngomong yang dia iklanin kebalikan kayak orang sekarang bikin spanduk ngajak berbuat bid'ah nggak pernah bikin spanduk ngajak sunnah betul nggak aneh muter sama sahib-sahib kemarin di surabaya pamekasan madura muter naik motor tuh ya sampai kemana ke malang Balik lagi Sidoarjo, kemudian ke Surabaya. Sepanjang jalan kagak ada iklan sunnah, iklannya maksiat, sama bid'ah. Sampai kadang-kadang kalau hati boleh bercanda sedikit sama jamaah nih. Ini gue tinggal di Indonesia, negeri Islam, atau mungkin yang gak jelas nih. Karena sepanjang jalan, ajakan beli rumah secara ribawiyah. gade STNK, BPKB, banyak di mana-mana. Kemudian juga, Ajakan-ajakan ritual-ritual bid'ah ini mana yang sunnah? Aneh sekali. Ambil orang takut, niklannya sunnah takut. Hari ini orang takut, ngajak sunnah takut dibilang wabe begitu. Astagfirullahalazim, dia ngajak berbuat bid'ah, nggak takut dibilang sesat. Ajib nggak? Ayo dong belajar secara ilmiah, bukan untuk berdebat, tinggalkan perdebatan, solusinya belajar. Karena nanti harusnya ibadah itu membuat kita makin punya power. Ya, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ketika selesai sholat subuh, dia duduk berzikir hingga terbit matahari. Muridnya Ibnu Qayyim nggak berani negor. Ada di belakangnya. Selesai, waktu syuruk sudah datang, Ibnu Taimiyah menghadap Ibnu Qayyim sambil tersenyum. Inilah suplemen bat batinku, katanya. Makin sehat dia. Ketika sudah bersikir, ay, maknanya ibadah ini mendatangkan kekuatan apa dikatakan sama Khalid tadi Khalid bin Walid di situ yang aku katakan pada pasukanku kita dengan mereka orang kafir sedikit jumlah kita banyak musuh kita tapi kita menghadapi maid hancurkan maid tersebut kita punya power dengan dengan ibadah kita ibadah mendatangkan kekuatan ya eh, lihatlah orang-orang tua yang ada di waktu subuh ya eh, karena mungkin kelemahan mereka yang mungkin enggak seperti orang muda lagi, yang banyak kesempatan berbuat maksiat. Rutinitas ibadahnya itu kuat banget. Kadang-kadang kita enggak bisa mengalahkan mereka. Ini orang sudah tua, matanya sudah enggak awas, tapi sebulan bisa empat kali hatam. Kita yang lancar ngaji, ya Allah, kadang-kadang sekali hatam pun boro-boro sebulan. betul? Kita enggak punya kekuatan, mereka punya karena Allah izinkan kekuatan tersebut. Ah, sudah mulai kelihatan lemah dalam beribadah. Orang kalau sudah mulai ibadah jadi masalah. Ngelihat Quran kayak tebal aja. Ngelihat masjid kayak jauh aja. Ya Akhirnya pengen buru-buru beres dulu. Ah, ah. Dek-dekan ngelihat Ramadan makin mendekat. Ke orang bingung betul. Ya Allah marah sebentar lagi Ramadan lagi. Ya Allah. Betul. Bukan senang. Orang kan harusnya senang sama Ramadan kan. Dan minta dipanjangkan umurnya sampai Ramadan kalau bisa. Karena banyak orang yang berharap Ramadan sudah nggak nyampe, sudah meninggal kemarin-kemarin. Kita masih di umur kita. Dan per huruf kita baca, Quran itu kan 10 nilainya. Per huruf 10 nilainya. Oh, ngaji 10 tat per huruf, per huruf 10. Insya Allah masuk Ramadan, anak belajar ngaji nih Belajar ngaji Ramadan dari sekarang. Ramadan tinggal hatam. Karena hari-hari biasa para sahabat Nabi itu lima ayat terjemahkan, lima ayat terjemahkan. Tapi bulan Ramadan mereka berlomba-lomba hatam. Karena ada janji per huruf sepuluh nilainya. Satu kali hatam, mbak sepuluh kali hatam. Maka Nabi mengatakan, Inna Quran yakulu wa yu'ti syafa'ah. Wa al Quran, Ya Rabbi, mana'tuhun nauma bin lail, Itu Ramadan. Duhai Tuhanku kata Quran di akhirat nanti. Aku membuat si Fulan tidak tidur malam karena baca aku. Ima raweh imma baca ayat. Nah, Tulal Qiyam, dia panjang berdiri. Fasyafi'ni fihi, berikan aku sebagai pemberi syafaat. Oh Ramadan dan indah. Oke okay, Ulama bilang kalau orang tahu manfaat Ramadan, dia bakal berdoa. Semoga semua bulan adalah Ramadan. Ya, kita kalau ngomong gitu di orang yang enggak demen puasa, doa yang benar yang lain gitu. Semua Ramadan, puasa mulu dong. Kapan nongkrong di kafenya gitu ya, gitu. Ya, Allah, kita mesti jadi orang yang jangan lemah. Indikasi kedua tuh lemah dalam beribadah, dalam semua hal ya, semua hal. Ibadah secara umum. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai, belajar bisnis macam-macam lah. Pokoknya lillah yang buat Allah. Sholati, wanusuki, wa wamati, lillah. Semua yang kita peruntukkan untuk Allah kita nggak boleh lemah. Yang ketiga, kita juga jadi suami kadang-kadang suka lemah kan? Ya karena pegal dengan ujian rumah tangga. Kayaknya pergi cepat pulang lelet kita gitu, betul. Kalau pagi paling rapi, ganteng, gitu. Pulang nggak nyampe-nyampe, kayaknya nggak nyampe-nyampe tahu? Karena nggak ada semangat, lemah kadang-kadang kita lelah. Ya Allah capek jadi pemimpin nih, rakyat demo mulu. betul. Ibu juga lelah jadi jadi apa? Jadi, uh, pengamanah, penerima amanah suami di rumah kan. Karena anak orang merasa lelah, nah, itu indikasi, hati-hati. Karena kalau dia belajar benci dan cinta karena Allah, tak ada lelah dalam beribadah. Gitu lah. Yang ketiga, <tuh> Indikasi yang lain yakni jarang atau sedikit membaca dan malas menuntut ilmu. Ini umum deh. Ulama ingetin dulu nih. Bahkan antum melihat status WA anak tuh, anak bikinkan video pendek perkataan Syekh Muhammad Al Hasan itu. Ya, itu saya ditanya oleh orang yang bertanya kepada beliau, bagaimana kau manage dirimu? Apakah tiap hari kau belajar memberikan sesuatu yang bermanfaat? Saya mengatakan, kalau saya tidak belajar dalam satu hari, saya hinakan diri saya. Tidak berarti saya hari ini berarti. Kalau hari ini saya tidak beramal sesuatu yang mendatangkan manfaat buat orang, saya hujat diri saya ini. Masya Allah. Kita yang melihat orang-orang soleh begitu malu kita. Malu. Padahal Masya Allah ya. Kalau kita selevel dia masih sibuk nyawa pertanyaan orang. Dia enggak sibuk belajar. Ya makanya lama-lama kita mulai paham. Karena memang agama yang kita sampaikan ini bukan pekerjaan. Tapi kewajiban. Ya, Kalau kerja ya kerja lain hal lah. Kita banting tulang. Ini kewajiban. Nah kalau sudah bicara kewajiban kita bicara rukun dan syarat dong. Karena dampak dari sebuah kewajiban adalah manfaat buat orang yang melakukannya kan. Ya, Saya mengatakan belajar, belajar. Jangan kita enggak belajar. Kita punya masalah di kantor kita. Ngaji belajar. Allah angkat derajat ente insya Allah. Entah masalah dalam pekerjaan. Jangan sampai nggak belajar ngaji. Insya Allah derajat diangkat dalam bisnis insya Allah. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi keluarga. Wallahi. Jangan nggak belajar. Karena umum dalil mengatakan. Yarfailahul ladina amanu minkum. Walladina utul ilma darjat. Itu bahasa Allah. yarfa kapanpun, dimanapun Allah akan angkat, amanu Allah akan angkat selalu orang yang dimana saja, mau menuntut ilmu, sehingga dia menjadi orang yang layak tinggal di bumi, dimanapun bumi dipijak, langit dijunjung tinggi sama dia, karena dia nggak rubah peruntukan dirinya, tercipta untuk beribadah, jangan kita yang seger, calon mahit aja suruh belajar, lakinumautakum la ilaha ilau, Talkinkan di mayit, orang yang mau mati ajarin lailahaillallah. Mayit suruh belajar lailahaillallah. Kita yang seger melangayap mulu. Nah, ini sangat disayangkan sekali itu indikasi yang ketiga, yang keempat. Yang keempat ditekankan sekali ya, indikasinya adalah lemah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar. Ya kita orang yang apa ya nggak merespon amar Ma'ruf. amar Ma'ruf itu artinya memerintahkan pada kebaikan alasannya nggak enak sih, sih pengen ingetin tat bentuk kebaikan, cuma takut dia marah. Ya udahlah kalau memang khawatir dia marah, kan antum bisa doain. Ini antum ngedoain kalian ada menghujat. Kita lihat pemimpin ini berbuat zolim di atas karena para pejabat betul. Antum nggak bisa ngerubah. Karena siapa antum, pengaruh juga enggak. Gerakan tangan maupun lisan. Tapi pernah enggak ada yang mendoakan pemimpin? Ya, suruh jujur saja, pegal sama presiden. Ya, pegal sama presiden. Jangan digerutuin. Iya, deh gitu. Ada yang ngedoain enggak presiden dari pagi? Kagak ada yang ada ngerumpi, betul. Ada gak yang ngedoain gubernur bawaan presiden dikit? Ya. Ada enggak yang ngedoain wali kota? Bupati, camat, lurah, RW, RT, kita nggak saling mendoakan itu masalah kita di situ. Kita cuma menghayalkan sebuah perubahan tanpa ada action. Sementara nabinya mengatakan, la dulu doa, ila doa, tidak ada yang bisa merubah, takdir kecuali action dengan doa. Kita nggak pernah saling mendoakan, antum pegel sama temen, antum udah nggak bisa ngerubah, ngedoain, nggak, nggak, itu masbul masalah buat lo gitu loh. Pernah gak berpikir, kita ingin ada perubahan dengan adanya doa. Ini sangat disayangkan sekali. Dan itu sering terjadi. Akhirnya kita menjadi orang yang gak tertarik untuk amar ma'ruf. apa lagi nahil mungkar. Nyuruh orang sholat aja capek. Itu anak ada disuruh sholat, udah capek ten? Ya udah capek. Selama statusnya anak gak ada kata capek. Karena gak ada bekas anak. Itu bini gak disuruh pakai kerudung. Aduh, pegel, <gih> Dia disuruh, teh, Tahu dah. Capek, aneh. Kok capek? Kan masih ada ikatan rumah tangga. Yang nanggung dosa siapa? Gitu loh. Ayo dong, jadi orang jangan ada kata lelah. Karena orang kalau udah lelah, lemah, jaz Apalagi amar ma'ruf, nahil mungkar. Kita diumpah makan seperti setan bisu. Ini setan bisu, kok setan bisu, gak manusia yang bisu? Setan bisu, kerjaannya berkomentar, berbuat maksiat, tapi nggak mendatangkan fungsi kebaikan. Ya kalau memang tangan bergerak sudah gak dipandang, lisan mengungkap kata tak didengar, tolong doa jangan berhenti. Biarlah nanti Allah yang bekerja, yang merubah semuanya. Nah, itu yang jangan lupa tuh jamaah Setiap pagi dan petang, sisipkan doa untuk umum. Allahu maafiril mukminal mukminat wal wal muslimat man ya hajat doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya pakai pendapat Hasan Al Basri kalau aku tahu umurku sampai esok pagi yang kulakukan pada hari ini mendoakan pemimpin doakan pemimpin kita doakan semoga Allah jaga Allah berikan hidayah buat mereka semua betul kita ajak orang mendoakan mereka nggak usah takut dibilang wahabi gitu. doakan gitulah karena memang harus mendoakan mereka kalau nggak didoakan masya Allah ibu doakan suami ibu dia orang yang lelah ya yang dia tahu cuma menaklukkan dunia kadang nggak sempat kumpul sama keluarga bukan nggak mau kumpul memang nggak memungkinkan buat kumpul ya kadang dia juga pengen belajar cuma ya nggak bisa mau bilang apa Ya Alhamdulillah kalau punya kantor yang setiap makan siang ada kajian dulu. Alhamdulillah kalau enggak ya kadar Allah. Doakan, doakan, doakan. Semoga Allah berikan yang terbaik. gitulah Karena mendoakan pemimpin itu penting sekali. Di kita berada, ada seorang pemimpin, wajib kita doakan. Kita lagi safar, doakan Amir Safar kita. Gitu. Ya, semoga kuat imannya, bisa mengambil keputusan. gitulah Karena kalau tidak bahaya. Orang teman-teman di offshore karena ada menggampangkan amirnya bilang tidak boleh mancing karena beresiko fatal ya dan lain-lain tetap ada yang nyolong ikan boleh gak makan ikannya nggak boleh haram ente punya amir punya pemimpin atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum taat sama Allah sama Rasul taat sama pemimpin dengan catatanlah taat alim makhlukin fi makasyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al -Khali. Nah, kita nggak boleh ngangkat pemimpin orang kafir, nggak boleh. Pokoknya antum kerja di perusahaan non-Muslim, dipertanyakan sama ulama. Mendingan kecil, kepala teri, ketimbang gede ekor kakak punya izah kita. Uh, itu yang dikhawatirkan nanti. Kita jadi kacungnya orang non-Muslim, ikut aturan main mereka. Banyak hal yang gak sesuai dengan syariat. Ujung-ujungnya kita nggak bisa komen. Habis gimana, ustaz? anda nggak punya kekuatan, ustaz. Ya ini kan Desember lagi juga jarang tuh cuma Desember doang. Om lama pegawai center kelas tapi ya kayak badut lama-lama begini. Jangan ya punya izah lah kita. Yang kelima ya indikasi yang kelima orang itu lemah tak jaz. karena memang dia lemah berkorban untuk urusan agama. Kalau orang yang jiwanya uh, berpikir ke depan selalu melihat kemungkinan peluang buat menggapai kemuliaan. Ya, kayak apa contoh yang paling gampang ya? Ini kita kumpul nih sekarang begini nih. Enggak di sini aja sih di mana aja. Antum melihat perkumpulan? Antum pernah dengar kan dalil Nabi yang mengatakan la ila betul? Kamu kalau mau memberikan makan minum, berikan makan minum sama orang yang bertakwa. Eh, guys, ya, kalau lihat jamaah kumpul kayak begini, antum jangan nunggu panitia ngasih air. Lihat agen air di mana? Antum pesenin kasih mereka pahala buat antum. Bukan nunggu panitia ngasih di mana aja, nggak disini di mana aja. Ya. Artinya kita ngelihat perkumpulan orang-orang, bukan ngeliat orang kumpul. Ah, gue dagang nih. Bukan begitu gitu loh. Boleh dagang, bukan nggak boleh. Ya, selama tempat tersebut dilegalkan buat dagang. Saya kalau saya, Usman al-Khamsi, ya. Bahkan nusant, Erwan Darmizi dalam fatwanya juga ketika aku berkenaan fatwa alir saat itu mengatakan haramnya berdagang di tempat orang berjalan. Dan kita belinya pun haram hukumnya, nggak main-main loh, ya makanya fatwa didengerin. Ya, jadi harus tahu nih kita nih. Ya karena Islam nih menginginkan semua ada peruntukan, semua ada peruntukan. Ya, panitia aja ngiring orang kajian, dianya warawiring ya kajian haram. Anwar warawiri duduk belajar kita semua toli bulu ilmi kata si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al hatta si Ustadznya pun toli bulu ilmi penuntut ilmu supaya hati kita hidup kalau enggak kita lemahi sampai kita lupa ini kumpul kita nih mendatangkan kesehatan panjang umur sayang kalau kita kumpul enggak mendatangkan manfaat itu sayang sekali yang Islam tawarkan apa man aroda ayub satu fi rizkhi wa yun fi asarihi Faliyasi rahimahu. Ente pengen disehatkan badan, jangan ngomongin masalah suplemen, jangan ngomongin masalah olahraga. Silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. yang ngomong Rasul langsung. Jadi kalau mau olahraga, geo, sepeda jauhan dikit, tapi nemuin orang soleh, kajian di sono, nemuin teman silaturahmi, begitu. Tarik gas kita, ayo ilik. Batin juga butuh olahraga. Ke sono jangan cuma cekak cekikik atau selfie selfie. Belajar. Aneh, kemarin 100 kilo, tat. Masya Allah. Bagus dong. Maka udah seminggu anak gak ke masjid nih, tat. Oh, Masya Allah. 100 kilo, goes. Udah seminggu gak ke masjid. Lu ngapain 100 kilo kalau begitu? Merentek, tat. Jadi haram. Gak boleh. ya. Gak ada alasan orang kalau pulang safar, pulang olahraga, makin sehat. Ini banyak diantara kita lupa. Badannya disehatin, batinnya dilemahin. Ya, tuh main bola ke masjid, kuis main bola, entar dah, abis main bola, entar dah, coba karena nggak tahu, nggak tahu bagaimana mendatangkan kesehatan, ah, ah, ya, padahal main bola sehat, ayo kita main, gitu ya, nonton bola yang nggak sehat, cuman di kita hobinya nonton, kejebak dalam permainan orang-orang Romawi ini, kalau ada masalah di apa di ke, kerajaan Romawi pasti Kaisarnya itu bikin apa? Kayak arena untuk membuat event-event yang mengalokasikan pemikiran rakyat supaya nonton gladiator, nonton pertandingan, lupa masalah negara. Di situ udah hampir mirip jebakan Romawi begitu. Ambil, masyarakat udah gak mau pusing negara mau diapain. Yang penting kita dengerin tuh, ada informasi transfer pemain bola sekian juta dolar. Betul. Orang senengan mikirin bola ketimbang mikirin negeri. Ini terjadi sekarang masalah hilang dengan masalah ke betul? Masya Allah, mau kejebak kita ke situ, jangan fokus, orang Islam mesti punya karakter, kenapa? kita bicara al-ajzuni, ya kelemahan, biarin orang kejebak, kita enggak, fokus, ya jangan naik turun, walaupun iman memang naik turun, ya stabilkan, karena kita yang punya iman, ya zidu mita'wa yang kusubil maksiat standarnya zikir pagi petang deh, Letakkan semua pada tempatnya. Siang untuk bekerja, malam istirahat. Berkahnya pagi. Barikli umat TV Bukuria, sejak pagi sudah wake up, atur dunia dari pagi. Orang sukses pagi itu dimuliakan banget. Tidak ada kata tidur pagi. Kita sampaikan di perjumpaan yang lampau, kalau bisa talak tidur pagi ditalak. Haram ini tuh. Kalau pengen sukses, ya. Kalau Anda nggak pengen sukses ya terusin tidur pagi. Pake anti antimo sekalian gitu ya rawetan merme lemah untuk berkorban demi agama ah, mulai ukur iya ya aneh kalau ngelihat agama lagi butuh sesuatu kok nggak ngerespon ya tapi kalau ada lelang yang menjanjikan dunia anda berebut paling depan ah ini ada yang salah nih ya ente ngelihat nih mau ramadan bro itu masjid banyak yang belum rapi ya taruh kata ente wudu kalau bagusin tempat wudu kan wudunya orang kan pahala ente Ente bingung nggak akur masjid karena pemahaman hilap yang berbeda paling nggak jangan nggak mendatangkan fungsi buat mereka keliling di tempat kita nih mana yang musola masjid yang kamar mandinya masih belum layak ayo kita urunan rapihin mana tempat air yang keluar kagak kadang-kadang susah gitu ayo kita bagusin ini timingnya tepat nih ya udah banyak mesin-mesin air yang tinggal minum dari tanah langsung coba ayo kita mulai berpikir ah orang kalau sudah seperti ini Jiwanya akan kuat kembali, nggak lemah. Ya. Ini banyak marbot-marbot yang agamanya bagus, belum mengalami umroh, berapa sih umroh? Ayo kita patungan 10 orang, bisa berangkatin orang. Bisa kalau mau bisa. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah, timbul cinta. Lihat nih anak-anak orang miskin yang pinter nggak punya biaya, jadi orang tua. Ilmu dia, ilmu kita. Atau mungkin kita berikan Quran, langsung berikan ke tangan orang yang menghafal Quran. Bacaan dia, bacaan kita, ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gak lemah dalam masalah agama. Ya Allah Ustadz, kalau indikasi itu lima semua, Stad, kayaknya dia aneh banyak tuh Ustadz. Aneh, tuh gimana, aneh orang yang kadang-kadang jangan karena kadang -kadang ngomong kebaikan sama orang. Kediri aja, anda jarang ngomong yang baik-baik. Sampai detik ini anda masih ngerokok tat apa urusan sama rokok? Iya kan betul. Anda udah tahu Allah bilang walatulku ang bila Jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Allah yang bilang rokok bahaya gak? Bahaya. Iya. Eh malah kadang-kadang Anda lagi ngingin anak. Anda bilang bapak sayang sama kamu. ya bapak cinta tapi asap ke muka anak gitu. Pasif gak? Ini bapak EO nih. Ya ngomong-ngomong -ngom ini gitu. Dengar ya. Gue nasihatin sama lo. Ini orang-orang bahul Betul-betul. Karena dia gak bisa. sama dirinya aja gak bisa. Jangan ngomong sayang sama orang. Lalu sama diri kita gak sayang. Coba, Coba ilmiah lah sedikit lah. Kita ilmiah sedikit. Ya Karena banyak orang nanti yang mengemas kata seperti itu. Ku anggfusakum wa ahlikum nara. Dirimu, keluargamu. Oh kalau tamu datang ngomongnya tinggi. Oh kita nih begini, kita nih begini. Begini dari belakang. <tuk> <tuk> Om dok, <kata> dia. <tuk> ya Dia nggak berdakwa sama diri, nggak berdawa sama keluarga. Kedatangannya nggak pernah dinanti. Kepergiannya diharap. Kan bahaya sekali. Kalau seorang pendakwa yang baik, kedatangannya dinanti, kepergiannya nggak diharap. Kita ke keluarga enggak. Anak pada pucat. Ngapain pucat. Babi mau datang. Astagfirullah datang juga tuh. Anak pucat niat babinya gimana? Ceria muka anak. Pada ceria nih. Iya, yeah. ayah besok safar lagi. Yuh, Masya Allah. Waduh, jangan main anteng tuh. Hati-hati tuh. Berarti ada something orang tuh. Ah, Masya Allah ya. Subhanallah. Anda masih begitu, Ustaz? Ya ya udah islah, nanti ada, ada ada formula yang Islam tawarkan. Anda juga lemah dalam beribadah, start. ya sudah jangan berkeluh kesah. Revisi ada yang salah, kenapa enggak semangat kalau sholat. Ada yang bertanya pan, sama syekh tersebut, Syekh, apa sih ukuran kita ini beriman kepada Allah? Kata syekh banyak di Quran, tapi patokan yang paling gampang, wajilat Kamu jangan merasa beribadah banyak, kalau Allah dikumandangkan bergetar ke hatimu, ukur sendiri. Anesya Alhamdulillah saat Ramadan sebulan. Emang sebulan dari dulu, betul? Anesya Alhamdulillah ter terawai. Anes zakat. Ane ini Alhamdulillah. Tapi azan dikumandang gak usah ngomong bergetar gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada gemeter gitu. Ya Allah. Ya gak usah, di, usah digeter-geterin gitu. Gak usah digini-ginin gitu. Bergetar sendiri aja gitu loh. Ente yang punya ukuran, no ajan, ya, kayak orang bingung dong sedikit, lagi kerja, ya Allah, alhamdulillah, lu ini dunia ya, sampai nggak bisa dilepas, sedih, lagi rapat, baiklah kita mulai rapat kita, Hayalan Sola, Astagfirullah, anak buah juga nanya kenapa bos, kita jauh dari Allah, Allah panggil kita, kita masih sibuk sama dunia. Padahal yang punya dunia itu Allah Allah panggil kita gimana nih supaya ke depan kita nggak kayak gini tuh bergetar hatinya Hayalal Fala Mari kita sukses Mari kita menang Pantesan gagal mulu usaha ya Allah Itu bergetar hatinya Saya mengatakan ukur ukur dirimu Jangan ukur orang lain Hasimu kau Timbang timbang sendiri coba Kamu yang tahu Idah hum imanan. Ini ayat ditambah sama imam habis ulang donlin, amin. Imam baca ayat habis itu, tambah ke iman. Jangan-jangan komplain sama imam, karena nggak sedikit orang komplain dan berharap walau Dolin amin, imam baca pendek kan gitu, imam baca panjang, kayak kesel gitulah. Ini enggak beriman, orang beriman tuh enjoy. Bukan saat anda ditungguin sama orang, tapi kan Allah yang manggil. Jangan khawatir, rezeki nggak ketuker. Takutnya kalau kelamaan yang mau beli enggak jadi. Urusan Allah, bukan urusan ente, sudah. Rezeki nggak ketuker, jangan takut dirugikan sama ibadah. Nggak ada orang rugi karena ibadah. Iya, anak masih lemah tuh. Ah, introspeksi. Ya. Nuntut ilmu gitu, sama. Dalilnya kan umum. Punya waktu kosong isi. Isi dengan yang bermanfaat. Yang paling manfaat ya nuntut ilmu. Ya, apalagi kita tahu nih kita punya planning. Sebulan ke depan bulan apa nih? Uh, bulan berikutnya bagaimana nih? Udah punya planning. Makanya dia pengen ngadepin bulan-bulan tersebut dengan ilmu. Apalagi bicara kematian. Sudah siapkah anda? Kalau besok malaikat maut mendatangi anda. Sedang apa anda? Nabi mengatakan... Orang diwafatkan dalam kondisi kebiasaannya. Dan orang akan dibangkitkan bagaimana dia diwafatkan. Ya. Orang sakit, hati-hati. enggak -hati. nutup kemungkinan meninggal dalam kondisi sakit. Tapi mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Sehingga dalam kondisi sakit jangan berkeluh kesah. Hati-hati. Orang lagi kaya, kemungkinan lagi kaya mati. Makanya bersyukur ketika kaya. mafum ya. Apapun kondisi kita, sesuaikan dengan syariat. Anda sedang beruntung, bersyukur, baguskan agama, banyak sedekah. Kadang nggak sedikit orang mati karena kesuksesannya. Bahkan banyak riwayat mengatakan, "Allah tidak akan kurangi rezeki seseorang sampai datang kematiannya." Ini orang nggak pernah sukses, tentunya sukses mencuat. Biasanya nggak lama lagi tuh. Ya, masya Allah. Ya Allah, alam, kematian sih Allah, cuman gelagatnya seperti itu. Ya, kita kalau di posisi seperti itu, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik. Ya, Masya Allah. Harus paham diri, ini ada yang salah kalau enggak nih. Uh, jadi, uh, dia dia memaksa dirinya untuk bisa selalu uh, berbuat baik. Menyiapkan ilmu sebelum beramal. gitu lah. Apalagi tadi, sense of belongingnya di, dihidupkan kembali kepedulian sosialnya. Amar ma'ruf nahil mungkarnya ini Masya Allah, buka peluang-peluang dakwah nih. Waduh, ya yeah. ini sudah mulai banyak teman-teman yang pensiun dini nih. Gimana caranya kita bisa rekrut nih dalam satu kegiatan event bisnis atau perekonomian yang syariah, gitu ya? Tapi the real syariah bukan syariah yang cuma cuma berkamuflase doang, bukan ya? Yuk kita berkumpul sama teman-teman di sebuah event yang bisa menjadikan contoh buat teman-teman yang lain. Kita bisa tajir dengan cara syariah. Jangan ngelobi Tuhan dengan cara yang diharamkan. Ya, apalagi minta dispensasi, ya? Ya, karena kalau enggak begini sih enggak bakal bisa sukses. Allah juga paham, itu paling bahaya tuh. Ya, ingat, Allah baik, cuma nerima yang baik. Enggak ada kebaikan yang bakal kau dapatkan dengan cara melanggar syariat. Ya, khawatirnya Anda lupa, ada istidraj, ada alma'una. Ya, kalau istidraj memang sukses, tapi dengan cara yang lain yang negatif. Almauna, pertolongan Allah, tapi dengan cara washtai nubisobri wasola. Dia baguskan sabarnya, dia baguskan solatnya. Usahanya ini sabar banget. Tapi solatnya gak pernah berhenti. Bahkan solat itulah yang membuat Allah percaya menitipkan dunia sama dia. Dengan solat yang rajin, ibadah yang bagus, kerja maksimal, Allah titipin sesuatu sama dia. Ini yang begini nih, malaikat nih, rantai kehidupan yang utama buat banyak orang. Katakan nahnu wa Katakan sama mereka malaikat. Kami kasih rizki sama kalian buat mereka. Nahnu Makanya kita kalau punya partner bisnis ya bukan cuma masalah untung rugi saja, tapi lebih kepada siapa dia. Anda berbisnis dengan seseorang, ya permodalan yang Anda ambil dari dia ini dalam dagangan memang harganya biasa. Tat. Ada yang nawarin lebih murah lagi. Boleh gak Anda ngambil ke yang lebih murah? Ya boleh saja, itu dagang kok. Cuma kenapa? Uh, Antum itu orang, orang baik gak yang pertama? Oh kalau baik sih masya Allah. Tat. Ini orang rezekinya halal, banyak yang kebagian, orang tua anak yatim semua. Kenapa gak dipertahankan? Karena rezeki melalui dia ini buat banyak orang. Jangan cuma berpikir keuntungan. Cari partner bisnis yang menjadi penyebab Allah datangkan keberkahan itu yang cerdas. Sohib itu bukan teman ngobrol saja. Partner bisnis pun sohib. Almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kan agama umum. Bukan cuma sholat, zakat, puasa haji. Mu'amalah juga agama, betul? Wa mahyaya, Hidupmu bersama siapa? matimu dengan siapa? Itu juga ibadah. Kamu hidup di lingkungan Islam gampang yang mandin kamu orang soleh, yang nyolatin orang soleh, yang makamin orang soleh. Kamu tinggal di negeri kafir hati-hati. Kamu mati siapa yang nyolatin nanti dan lainnya dan lainnya. Dia berpikir panjang. Sudah siap belum itu yang kita persiapkan dalam dalam semua hal. Makanya dia nggak mau sembarangan. Ya yeah. dia nggak lemah dalam amar ma'ruh nahi nahi tersebut ya. Masya Allah. Apalagi dalam masalah keagamaan, ustadz ustadz. Uh, uh, kalau memang itu indikasi itu penyebabnya ada gak? Zad? ada sih dalam buku yang dituliskan oleh Sheikh Hussein Muhammad Samir beliau mengatakan sebenarnya lima hal tadi sering terjadi karena beberapa hal hal yang pertama hal yang pertama biasanya Orang yang punya karakter lima tadi yang buruk itu. Terindikasi lima hal tadi. Hidupnya ini tawadu yang dibuat-buat. Jadi hijrahnya itu karena pengen dilihat orang. Kalau depan temen yang tahu dia dulu siapa dia hijrah. Waduh. nam, insyaallah, Allah. Alhamdulillah. Jasa Allah. Dibikin-bikin. Biasa aja bro. Enggak usah dibuat-buat gitu loh. Orang selalu jangan ya hanu. Jangan, jangan, ah, biasa aja lah gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Orang juga tahu siapa kamu. Mudah-mudahan dengan hijrah ada perubahan secara bertahap. Jangan langsung berubah orang jadi bingung. Nah, ini pun menjadi penyebab lemahnya iman. Kenapa? Karena dalam perubahan mendadak berubah secara maksimal, padahal tanpa ilmu. Anak Alhamdulillah saat udah hijrah Oh masuk. alhamdulillah. Kelihatan dari gaya ente nih Masya Allah, Alhamdulillah. Sat. Ana dinasihatin tadi, dulu ana ga pernah sholat tadi, sekarang Alhamdulillah, oh, Masya Allah. Nih guru ana bilang kalau bisa ana tahajud jangan tinggal tadi, oh cakep dong. Makanya Alhamdulillah sudah dua bulan ana tahajud tiap malam. Alhamdulillah, tapi subuh tadi, ana bareng duha mulu. Masya Allah. Itu masalah, itu masalah buat ente. Ente semangat tahajud, subuhnya berantakan. Nah, itu ga boleh. Yang wajib subuh, ya makanya anak ini hijrah alhamdulillah sama teman-teman ini keliling anda dakwah kemana-mana dat bangunin orang suruh subuh, ajak orang sholat. Tapi anda pikir -pikir, anak pikir-pikir, anak-anak siangan mulu di rumah betul, lu ngapain bangunin anak orang, anak sendiri no. Kuang fusakum wa bukan ahlul Korea, bukan ahli kampung, bukan ahli bait rumah inti nyuruh orang sholat keluarga pada nggak sholat udah disuruh belum? baru nyuruh keluarga kita nyuruh orang lain boleh? Ini keluarga nggak pernah digubris masalah ibadah orang lain disuruh itu yang dibilang semut seberang lautan kelihatan gajah di pelubuk mata nggak jelas agama nggak ngeberatin nggak dosa ente nggak merapikan yang jauh yang dekat yang utama apa mim? Ya? Uh -uh. Atas si Ustadz juga sama, ya karena para Nabi juga begitu, ya para Rasul begitu ya. Walaupun ada ujian, jangan dibilang bodoh Nabi Nuh karena nggak bisa bikinkan kanan masuk Islam, itu ujian. Tapi lihat, memang dia begitu di keluarganya. Jangan dibilang bodoh Adam dan Hawa nggak bisa ngedidik anak yang bunuh-bunuhan, itu ujian. Eh jangan salahkan Nabi Nuh Nabi Ayub karena nggak bisa mendidik istrinya berbuat kufur, ingkar pada suaminya, itu ujian. Ya kita juga pasti diuji sama keluarga, pastilah. Ya. Apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil, waduh, super semua kan. Ah. Tapi itu ujian buat kita, cuma ingat, ujian Allah tidak ada di balik ujian tersebut. Karena Allah sudah mengatakan, napsan Kita punya Allah yang gak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Makanya jangan suka belaga-belaga, tawadu yang dibikin-bikin. Tawadu tahu. Tawadu itu lo profile lah kalau kita bilang merendah, karena ada bahasa pepatah Arab mengatakan tawadu ta ya Kamu kalau merendah, ini kata ulama nih bro merendah, merendahlah seperti bintang. Bintang itu nunjau jauh tinggi di atas sana. Ya saking tingginya sampai orang bilang bintang segi lima. Padahal bulat. <laughs> Karena sinarnya. Tinggi tapi di atas permukaan air itu dekat. Dekat cuma enggak tersentuh. Itu bintang. Itu tawaduk namanya. Anda minta maaf sama istri enggak jatuh derajat Anda wahai suami. Anda minta maaf sama anak enggak hina dihadapan anak sebagai orang tua kita. Tawadu, tawadu, tawadu. Ya. Enggak, anak enggak rendah. Jangan seperti asap olah takun keduhon. Jangan seperti asap. Ya lubinapsi yang hilang dengan sendirinya. Allah tobakotilbari bahu alwatih. Lihatlah asap. Kelihatannya deket dipegang nggak bisa. Kemudian hilang. Nah, itu orang sombong begitu. Makanya jangan sampai tawadu yang dibuat buat. Yang kedua, yang kedua, ya, yang kedua ini. Orang bisa terindikasi seperti itu karena nggak kontrol emosi. Anda sudah ngaji, itu handphone itu kontak namenya semua UST. Ustadz semua betul. Tiap ustadz ditanya nomor telepon, telepon Tata, telepon betul. Dia orang temennya semua ustad. Kajian mana yang dia nggak datang. Ini senior hijrah. Dia senior anak Tata kalau hijrah Tata orang lama. Orang lama dibilangnya Akamsi. Tapi kontrol diri. Antum emosi gak orang, orang? tegangannya tinggi. Masya Allah. Kayak kabel di atas air. gambar tenggorak saat begitu. Emosinya tat aneh sih mendingan dia yang dulu tat. Baik. Udah belajar agama galaknya orang. tuh, Hati-hati. Nanti ada saat iman turun. Antum bisa merusak ibadah antum sendiri. Orang kok ngerti agama jadi pasang bom bunuh diri. Orang kok ngerti agama jadi demo sama pemerintah. Orang kok belajar agama. Dia enggak diterima di sini nggak diterima di sana. Anak nggak diterima, tat, kajian di sana. Diusir, kajian di sini diusir. Tat. Ya kalau semua ngusir ente, ente yang punya masalah berarti. betul, ah. Jangan salahin masjid, ente-nya enggak bisa bergaul. Jadi orang yang gampang akrab. Jangan paksakan pemahaman, biar ilmu nanti memberikan netralisirnya gitu loh. Katakan, kalau Allah Arif ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Masya Allah, ya kan udah dibilang pakai bahasa gampang tadi, ya enggak mengharamkan jagung buat bayi, Coba tertunda saja. Enggak mengharamkan cabe buat orang yang sakit mah, cuma tertunda saja sampai dia sembuh. Betul, ada tahapan nanti. Jangan salahkan masa, Ustadz aja jangan salahkan jamaah kalau ngantuk. Ustadz yang bahlul nggak bisa berkomunikasi berarti. ya Kalau sudah ngantuk jangan dipaksakan selesai buku, selesai kajian gitu loh. Karena hilanglah manfaat. Ini ini ini kalau para masyhif nasiding kita begitu. Dalam ilmu komunikasi jadilah orang yang berinteraktif gitu. Loh. Sampai kepada sebuah target dan dan tujuan. Yang ketiga, anda sudah mulai malas. Ada doanya tuh, Allahumma ini aku subiki minal ajzi wal kasali, wa husubi minal najub ninal bukhri dan seterusnya. Aku minal ajzi wal kasali, ajzi lemah, kasali males. Ente kalau udah mulai males berlindung ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari lemah dan males. Kenapa kita kalah sama burung yang setiap hari semangat terbang? Enggak ada burung diam aja. Temen negor, kenapa lo malas terbang? Bu lagi nggak mood, nggak ada. Burung terbang. Kita <gitu> ini mesti begitu jamaah. Ya, ini anda lagi nggak semangat. Beteman sama yang semangat. Pagi itu teleponnya teman-teman yang semangat ngobrol, oh ngapain bro? semangat semangat. Wake up gitu gitulah. Ini doa-doa Nabi di pagi hari biar berkah. Jangan gak semangat, makanya habis subuh kalau ngantuk. Wudhu, mandi, eh, uh, bisa duduk ngaji ngantuk. Diri, diri juga masih ngantuk. Jalan kelewatan kalau ngantuk. Jalan ya. <guluh> dilawan ngantuk. pagi itu dilawan gitu loh. Jangan males, sorga nggak bisa dimasuki dengan males. Gini deh yang paling gampang gini ya. Nabi mengatakan mansalakatorikon yalta misufih ilman ilal jannah gitu ya salak yakni orang yang berjalan menuntut ilmu dimudahkan jalan ke surga. Berarti kita ini sekarang ini kayak jalan ke surga. Nuntut ilmu dong. Kira-kira ke surga baru merem gimana? Nyampe gak? Maluin diri kita kayak begitu. Ya Allah, sampai gua ke surga merem itu. Ya, dilawan itu harus dilawan Insya Allah semangat timbul dengan sendirinya Oh nggak bisa nih Anak harus wudhu nih harus bergerak nih karena dia tahu hilanglah manfaat dengan malas tersebut bosan jenuh hati hati agama nggak membosankan agama datang di tengah orang sedang bersyair syair pun kalah dengan Quran betul dulu syair di dinding Ka'bah semua orang melantunkan syair, itu zaman orang menyanyi, zaman orang main musik zaman tersebut. Datang Quran menghapus semua, orang senang dengan Quran. Kok sekarang kebalik, Quran bikin boring? Kok bisa? Ah, ini macam-macam nih, disinggung sama Nabi. Jangan-jangan yang apal Quran pengen dibilang kori. Tuh. Karena beda, imam yang berilmu dengan imam yang ikut-ikutan beda. Kalau imam yang berilmu tahu hati makmum, sunnah menghadap makmum, nggak menyeksa makmum. Makanya bahasa Nabi ikromataya sura min al Quran untuk sholat wajib yang gampang, jangan kecewain makmum. Imam yang cerdas dibikin orang nggak kapok. Ada jamaah yang senang baca pendek, baca yang pendek boleh. Ada jamaah yang senang baca panjang, baca yang panjang. Ya kalau di sini mungkin kita senang pendek di pesantren kita baca pendek, diremain makmum. Imamnya cemen, cuma 10 ayat. Begitu katanya kan. Kalau sini kan cakep nih imam 3 ayat. Betul ya? Kita bukan nyantren bro masalahnya. ya, Jadi dimakluminlah lah ya. Tidak sabar. Tidak sabar itu karena iman sih ya. Kalau iman kan. Ya ladina amanu isbiru ya. Hai hey orang yang beriman sabarlah. Orang kalau mulai nggak sabar iman. Orang kalau mulai nggak sabar udah iman. Ya, pengennya diduluin aja. Pengennya buru-buru aja. Al-ajalatu mina Hati-hati. Terburu-buru itu perbuatan syaitan. Walaupun ada yang ada yang boleh buru-buru. Tapi kebanyakan yang buru-buru gak diperbolehkan. Kita bertobat suruh buru-buru. Berbuat baik harus buru-buru. Bayar hutang harus buru-buru. Ada beberapa hal yang mesti diburuin. Tapi dalam hal lain jangan. Karena isti'ajal tuh paling gak boleh. Doa aja gak boleh diburu-buru. Bukan bacanya ngepot. bukan, Tapi minta dijawab cepat. Ia ya kulul abdu kau da dauto dauto, palem aroh ya stajibuli itu paling nggak boleh. Ia ya kulul abdu seorang hamba berkata kau dauto aku telah berdoa palem aroh ya stajibuli, tapi aku nggak melihat jawabannya haram tuh Ya Allah sangat kalau doa sisa banyak anak-an -anak mau Ustaz kali, cuma tahu anak nggak lihat jawaban Tuhan haram tuh Karena Allah sudah bilang uduni astajib lakum minta langsung kujawab. Ya, oh, pasti dijawab. Makanya kalau nggak dijawab, kata Nabi apa? Inna rojula layu bidam Terhalang jawaban yang kau pinta karena maksiat yang kau lakukan. Ternyata hubunganmu dengan orang tua nggak bagus, ya? Ya kamu sudah terlalu lama di rumah sama istri, ibumu panjang mata nunggu diziarahin itu. Anda nggak ribut sama orang tua, cuma orang tua kesel nggak pernah ditengok Itu masalah. Ya, seberapa susahnya nelfon orang tua, video call, anak orang dibeliin HP mahal, emak sendiri nggak dibeliin. Senengnya apa rayuan orang, Temen telepon, ini orang yang ngajak, yang ngajarin kita ngomong kita nggak demen telepon lama-lama. Tiap telepon berbunyi, ya Allah, emak telepon lagi aduh. Ya. <laughs> Ini orang yang ajaran kita ngomong Astagfirullahalazim. Eh, ini orang tua yang pernah nuntun kita dulu saat kita nangis, dia coba minta dituntun ke rumah sakit. Ini orang tua yang dulu kita keselin, kalau kita nggak ditimbang-timbang nggak diajak ngomong, engke, engke, hmm, sayang, nangis kita. Sekarang dia minta ditengokin, minta diengke-engkehin. Ya Allah, kita nggak sempat, subhanallah. Ya, wali ke kita, sibuk. Ya, siapa kita sampai lupa ada panjang mata, mata tua menanti kita. Rumah yang bikin kita betah, tinggal di situ dulu. Pernah bangga sama teman-teman kita yang datang ke rumah kita dulu. Ya, kita nggak tengokin rumah orang tua kita. Itu rumah pusaka, bro. Tengokin. Ada sorga di balik dinding dia. Temuinlah. lah. Ya. Masya Allah, subhanallah, ini yang membuat kita ini salah sangka sudah. Akhirnya kita nggak jadi orang yang nggak sabar, doa terhalang. Jangan kadang kita zolim sama istri kita, nongkrong di mana aja sama teman ngebosin, bini bolong-bolong kebagian hadiah. Jangan-jangan kita berbuat zolim, ama Allah ada catatannya semua enak aja. Teman kita beliin macam-macam, anak compang-camping nggak pernah dibeliin. Masya Allah, nah ini kayak kayak begini kita muasabah diri nih. Iya ya, jangan-jangan memang banyak kezoliman nih. Punya waktu dibuang-buang. Air mubazir waktu. Itu kan semua maksiat. Disitulah kita diperintahkan banyak istighfar. Minimal 70 sampai 100 kali. Banyak beristighfar kita kepada Allah. Karena nggak mungkin Allah nggak jawab yang kita minta. Kecuali tiga hal yang kita minta yang nggak bakal dijawab semua doa dijawab Yustadzabulil Abdi kita pernah bahas beberapa tahun yang lalu di sini kitab adawa-dawa masih ingat ada riwayat dari nabi dalam kitab al-musadraq Imam Al Hakim dikatakan Yustadzabulil Abdi doa hamba pasti dijawab kecuali tiga yang nggak dijawab sama Allah malam yat ubi Ismin doa untuk dosa dan maksiat nggak nah, bakal dijawab dah Kalaupun dimudahkan istidraj, orang mau korupsi berjamaah berdoa dulu, mudah-mudahan besok kita aman dah, amin. Atau apa lah ya. Nggak tahu lah, antum yang ngapa masih hati api nih. Ya, mudah-mudahan karena malam kita nengokin anak orang ada hansip nih, kan dosa betul. Mudah-mudahan babinya tidur nih. Ah, atau apa? Itu nggak bakal dijawab tuh doa. rahim atau doamu mutu silaturahim. Kesel sama teman cair dong di kondangan harusnya ini kesel di kantor ke bawah ke kondangan ya dia datang lagi ya jangan lihat jangan lihat jangan lihat jangan lihat, ah, ini masalah mutus silaturahim itu ya harusnya jangan mau silaturahim keluarga mau asal dia jangan datang ya udah datang juga aduh ini bahaya atau istiqjal tadi tergopoh-gopoh selain daripada itu dijawab kok nggak dijawab banyak maksiat yang menghalangi datangnya jawaban doa. Ya harus sabarlah kita sama Allah. Harus tahu inilah. Atau gampang putus asa. tais Lelah. Capek ngomongin yang baik ke keluarga. Pegel tat sama orang tua. Pegel sama bini. Pegel sama suami. Pegel sama anak. Putus asa. Aduh makanya anda bilang sama bini tat. Lakum dinu kumali dah Lakum dinu kumali, Lakum dinu kumali Bini lo kapir. Lakum dinu kumali adina. Ininya anak haji bilang lakum dinukum wali Pokok pogol tahap nggak paham, paham imam yang greget ente imam nakoda, ni awak ente yang bawa yang bilang walau dolin imam makmum amin kalau sampai makmum yang bilang walau dolin ente yang amin bubar sholat betul ayo dong gregetan sedikit lagi nggak akan pernah ada Ulama lahir di keluarga yang bapaknya takut sama ibunya. Oh, bini, gak ada ulama yang lahir dari rahim seorang perempuan yang kurang ajar sama suami. Itu prinsip masing-masing. Itu laki harus bagaimana, istri harus bagaimana, buat apa robi habli minasolin? Kita panjatkan tiap hari. Kalau sahabatnya gak kita buka, buka, buat sahabat ya Allah, muliakan kita. Insya Allah, jangan putus asa, takut begitu juga. Jangan takut orang Islam nggak boleh takut, takut hanya kepada Allah. Udah dibahas tadi kan di awal. Kenapa takut bisnis? Nggak bisa bersaing sama cukong-cukong ini, cukang-cukong. Dia punya modal, oh, dia punya semuanya, dia punya kita punya Allah. Kita punya Allah. Nggak usah takut, maju terus. Yang penting bangun pagi, atur strategi bisnis kita pagi. Berkah Insya Allah. Siang jalanin, istirahat kok asar stop karena tempat istighbar tuh asar. Maghrib, Isa, Hizib ngaji, habis Isa istirahat deh, bangun jam 11, bangun jam 12. Persiapan baca buku jam 1 sholat tahajud, masuk ayat, tata jafat junubuhum, anil mataji. Orang yang menjauhkan lambung dari tempat tidur, yang begini, apapun yang dipegang jadi. Karena penyebab berkah dia pegang. Tuh. Enggak, enggak ada yang dia takutin. ya nggak sama sekali. Seperti enggak takutnya seorang petani yang punya anak miskin... ...untuk bersaing dengan anak-anak orang kaya di sekolah. Dan ternyata Allah titipkan ilmu sama mereka. Malah enggak sedikit anak jenius dari keluarga yang miskin. Masya Allah. Masya Allah, dan yang terakhir tidak terbuka. Tidak terbuka, suka ragu dan bimbang nggak berani introspeksi diri, ini orang kalau sudah nggak berani terbuka dia berbuat salah, ya Senengnya nyalain orang, nggak terima kalau disalahin, senengnya didengar, nggak suka mendengar, ini penyebab- penyebab masalah yang banyak menjadi lemahnya iman gitulah. Tad ada cara kata supaya kita nggak begitu, Ustaz? oke bisa ulama mengatakan yang pertama, rubah pola hidup, caranya bagaimana, sekarang biasakan membaca sejarah. Orang-orang soleh yang pernah hidup. Karena kata ulama, Hidup ini cuma perputaran. Ayat sih mengatakan, Ayatnya ada ya. Dan Allah putarkan untuk kehidupan. Yang kita rasa pada hari ini, Orang dulu pernah merasakan. Antum susah hidup, Orang dulu pernah susah. Masalah sama rumah tangga, Orang dulu juga punya masalah. Para Nabi juga punya rumah masalah rumah tangga. Coba baca sejarah, lihat bagaimana orang-orang dulu menyikapi ujian, sehingga dia tahu sekali. Oh iya ya, ternyata kalau belajar benci dan cinta karena Allah mentok punya masalah, tinggal istirja. Apa istirja? Innalillahi wa inna ilai rojion. Anu udah berusaha, tait, udah maksimal, cuman belum ada perubahan. La haula wa la quwata illa billah. Cakep. Yeah. Di istirja, Ya Allah mau bilang apa deh. Inna lillahi wa inna ilahi rajin. Bagus. Ini yang diinginkan sama Allah gitu. Karena bukan sukses atau gagal. Syukur atau sabar. Ini yang cakep. Allah senang lihat hambanya merengek. Itu Allah senang. Allah suka melihat hambanya. Merajuk khaufan wa tauma'in. Allah suka ngelihat hambanya, uh, yakni sak dumu apa air matanya jatuh secara perlahan. Allah suka ngelihat itu. Allah suka sekali ngelihat hambanya menangis di malam hari, meminta diampunkan, meminta diberikan kemudahan. Allah suka. Allah suka ngelihat asy asyal ya mudu ya sama Allah suka. Melihat hambanya dekilku melesafar, wukuf di Arofa, mengangkat tangan ke langit, berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Allah suka, sampai Allah belah itu langit, Allah sombongkan di hadapan para penghuni langit. Wahai malaikat, lihatlah hambaku, lihatlah hambaku. Sedang wukuf di Arofa, mengatakan, La ilaha illallah. Wah dahulu Lihat lihat lihat, dia mentauhidkanku di seluruh masyarakat yang berkumpul, yang tak ada perbedaan, semua pakai baju ihrom. Ya, ya Allah semoga semua merasakan haji lah Insya Allah. Ya, antum merasakan nikmatnya wukuf di arafah itu, masya Allah. Abang ya. tahu dalil tentang Allah merobek langit itu, Allahu Akbar masya Allah. Ya, makanya para sahabat itu, ketika dapat informasi dari rasul tentang kondisi sorga, di mana dilihat ada sahabat yang di sorga. Wow. Gemetarnya Bilal ketika dikatakan terompaku itu sampai ke sorga itu. Gemetarnya Rumah Isa binti Milhan, kadang orangnya masih hidup, Nabi melihat dia sedang berwudu di sorga. Bagaimana tidak bangganya Abdullah bin Mas'ud yang dikatakan bahwa sapu tangannya tertinggal di sorga. Subhanallah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Allahu Akbar. Mereka maksimal sekali dalam berbuat kebaikan. Baca sejarahnya baca. Anda pasal dengan orang tua, sahabat juga masalah dulu. Cuma bagaimana mereka menyikapi masalah? Lihat. Kemudian suruh memahami kewajiban utama manusia. Introspeksi diri. Kau tercipta untuk sebuah peruntukan. Apa peruntukannya? Makhluk tul jinna wal Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jangan dilupa ini. Ukurannya ibadah. ya Sesibuk apapun kita, ukurannya ibadah. Antum mau nongkrong silakan Islam enggak melarang. Asal jangan ngebuang waktu yang enggak penting. Yang penting ditongkrongan dekat masjid. Tanya sama teman, ya aneh sih pengen nongkrong kayak kemarin. Cuman gua enggak pengen lagi kayak kemarin. Kita enggak bisa sholat. Nah, di mana yang asik bro nongkrong bro. Jadi kita langsung bisa sholat. Ukurannya sholat, ya, nginep di tempat, nginep di ini, ya yang gampang sholat. Ya, ukurannya sholat, makanya fasilitasilah tempat-tempat umum dengan tempat sholat, gitu ya. ya. Kalau kita kalau negeri Arab, satu lantai semuanya tempat sholat, orang gampang nyari masjid. Nanti kita mesti kita budayakan nih sekarang. kan banyak tempat wisata kuliner nih, tempat sholatnya jangan susah. Karena silakan kita berwisata kuliner, tapi sholat jangan digampangkan kita lah. Taib, ya. uh. Uh. kemudian yang ketiga mengunjungi orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki kemauan keras jangan nunggu ilmu datang cari ilmu antum nggak ngaji ustadznya enggak datang Ustaz datang. Kejar ke tempat lain. Ilmu dikejar bukan ditungguin. Kang Baso ditungguin, betul. Kang Bubur ditungguin lewat. Ilmu mah dikejar. Enggak tahu kalau tuh Ustaz meninggal besok rugi ente. Inna la yaqbidul ilma intizan yang tazihu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqbdil ulama. Allah kalau ngambil ilmu bukan ilmu yang diambil ulama diwafatkan. Ini ada ulama, datengin. Duduk di majlis ulama. Panitia undang Ustadz Yang berbeda undang. Jadi kita kan banyak nih. saya pada datang dari Madinah, betul? Yang diundang dia-dia mulu. Saya juga bingung, kayak nggak ada yang lain lainnya. Agama Islam di doang gitu loh. Panggil-panggil yang berbeda-panggil. Yang sering berbeda di sosial media undang. Ini ada Syekh duduk. Panitia ngundang. Bukan eksklusif, ini kan eksklusif. Dia-dia aja yang datang. Undang orang-orang awam, undang. Kasih tahu mana tempat yang belum sampai dakwah. Ustadz datang ke sana. Bukan ngumpulin Ustadz di sebuah tempat. Mau oh, kalau di masjid ada Ustadz ustaznya lima, kibar semua, kibar semua, bendera berkibar, Kadang-kadang nih kita suka. <laughs> Aduh, ya, yeah. dakwah disampaikan, kunjungi orang saleh. Di mana antum dengan orang yang datengin, antum umroh, haji, ada kajian se duduk di majelis sekarang gampang kok translate, tinggal download, enak dinasihatin sama ulama. Oh masya Allah ya aduh, subhanallah yang keempat ya ini memiliki kemantapan hati dan terus-menerus berusaha untuk melenyapkan kelemahan, ada usaha, al -Juhduh. itu yang kata Imam Syafi'i itu. Uh, uh, ijtihad, ijtihadun, kesungguhan, tadi batin orang yang sedang menuntut ilmu, ya eh, tadi saya bilang, kalau kita berasa ngantuk lagi nuntut ilmu, keluar wudu, jangan ngantuk nikmatin, ngantuk, jangan, memang betul, amanah temin hum. ngantuk itu amanah, kata Allah, ketenangan, kita lihat orang ngantuk, kita tenang, tenang, hati dia angkot, cuma kita sedang berjalan ke surga lawan itu, gitu, gitu. Subuh tuh, subuh tuh, ya. Kalau antum tahu, wudhu tuh nggak ngilangin ngantuk mandi, mandi yang seger bangun sebelum subuh. Kita baru kemudian yang terakhir, kata ulama, dia harus memiliki tujuan mulia serta selalu berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Ayo, jadi orang yang selalu berjiwa muda karena berpikir ke depan, bukan ngomongin masa lalu. Ya, orang tua itu, orang yang kalau ngomong, anak dulu dulu anak saya dulu itu orang tua walaupun tua yang diomongin yang ke depan nggak nanti gini nanti gini ini orang jiwanya muda walaupun badannya rentah nah, itulah para sahabat rohulul anhum. walaupun renta tubuhnya muda jiwanya gitulah kita enggak muda badannya tua jiwanya gitulah yang diomongin dulu dulu mulu kapan majunya kita gitu. omongin ke depan Alam, ada yang mau ditanyakan, silakan foto Tadi ada yang tanya. Semoga ustadz Apa hukumnya kita memanggil anak yatim untuk santunan ke rumah dengan niat minta doa? Haram. Kalau tujuannya untuk menjual mereka demi demi keuntungan. Kita banyak ini ada fatwa ulama seperti ini antum kalau mau bantu anak yatim bantu sudah bukan antum lobby dia untuk mendoakan antum ini banyak orang-orang yang ini jarang belajar jarang beragama tante memanggil anak yatim doakan dia biar sukses bisnisnya nggak jelas tapi bahkan nggak sedikit saya dengar ada beberapa rumah yatim yang sering dipanggil oleh pengusaha-pengusaha. Untuk membacakan beberapa ayat di tempat yang mereka baru beli, semoga lancar usahanya. Dan nggak tahu usahanya apa, ternyata legal, ilegal. Maka ulama melarang. Ya, bukan berarti kita nggak boleh minta doa, silakan. Tapi kalau sengaja, kayak orang ini bisnis badal haji, badal umroh, haram. Nah, bingung nih. Haram gitu ya. Ada fatwa, kemudian ada fatwa ulsatnya, Udah disetujui itu ya. Tapi kalau orang minta tolong dibadalin, boleh. Cuma kalau antum buka jasa badal haji umroh, ini yang gak pernah ada. Hati-hati nih, ya tipis bedanya. Karena badal haji itu ibadah. Ya, seperti imam, buka jasa imam. Ah, satu jus, dua juta, misalkan gitu ya. Boleh gak? Nggak boleh. Tapi imam boleh digaji gak? Boleh. Cuma gak boleh buka jasa. Makanya saya sampaikan ketika saya Sudes ditanya sama salah seorang muridnya berapa gaji an, uh, wartawan, afwan, berapa gaji antum sebagai imam di Masjidil Haram ya, Syekh?" diam saya Sudes, sampai tiga kali ditanya, dia nggak jawab, dia cuma mengatakan saya nggak pernah tahu, saya cuma dikasih cek kosong suruh isi sendiri sama raja. Betul. itu harga seorang ilmu, alim, ya, jadi boleh-boleh saja, cuma nggak buka jasa imam. Ramadun banyak jasa imam nih. Ya. Mau jus berapa? Gitu kan ada levelnya nih. Sebulan Hatam habis 10 hari Hatam. Ada nilainya tuh. Ah itu gak boleh. Ibadah jangan pakai jasa. Ustadz dipanggil. Prosedur. Waduh ya. Karena ada timnya. Ada pas pamtat. Pasukan pengawal Ustadz gitu ya. Ya memang. Perlu ada. Suka ada yang over kadang kadang Aneh. Ya. Uh, macam-macam Foto ternyata buat nyalek. Banyak yang begitu. Ya banyak banget. Ada teman-teman yang jangan-janganlah. Jangan jual ustaz, jangan jangan kita. Gitu. Boleh, tapi enggak dipersulit. Ah, ya antum enggak usah bingung. Ah, antum susah banget ditelepon, Tat. Ustaz ditelepon, datengin, telepon. Ya karena kadang-kadang kita enggak ngangkat, kadang nggak, ya online dikit masalahnya lain nanti. Asal silaturahmi, ya. Ngomong sama ustaz antum di tempat anani gini-gini, Ustaz. -gini, Kali antum bisa nasihatin kita, Ustaz, gini-gini. Bukan tak dateng tat. Tempat anani dong, Tat. Ah. dong. Kajena apa Tat? Ya au kata si Ustaz. Tempat mana? orangnya gimana? Nih kadang-kadang datang, tentat tanggal sekian, judulnya apa tat? Judulnya apa? Tahu juga belum tempatnya. nih, betul. Panitia yang ngasih tahu ustad di tempat anak tuh gini-gini Ustaz. -gini, bisa kasih masukan ke kita Tat baiknya kayak gimana? Karena kita sudah berusaha masih belum bisa nih. Coba antum bisa kasih masukan atau rekomendasi Ustaz. Kan enak. Oh, sepertinya tempat antum nih Gini-gini, atau gini deh, kita coba besok uh, kajian internal dulu, internal ah, ya. Kita pengen tahu nih, jangan-jangan masalahnya itu di takmir, bukan di masyarakatnya, ya karena kadang-kadang masjid dilindungi oleh takmirnya untuk nggak bisa masuk kajian yang nggak sesuai takmir. Banyak yang kayak begitu. Atau jangan-jangan memang uh, ada kebutuhan lain yang dibutuhkan, bukan dakwah, bukan kajian, lebih kepada perapian MCK, lingkungan atau apa sehingga bermanfaatlah buat lingkungan, insya Allah kalau mereka suka sama antum, mereka akan dengar kajian antum. kita nggak tahu, masalah kan masing-masing gitu ya, itu butuh dialog jamaah, ya, wallahu alam bisa. apalagi oh ini masalah sulam alis, ya Allah masih sempat lagi dengan kiamat begini, <tuk> ya nggak bohong, udah udah itu udah cantik kalau Allah yang bikin itu udah bagus. saya suka ngeliat anak-anak muda. Sibuk sama obat jerawat, saya bilang sabarin. Tadi juga udah tua nggak jerawatan betul. Mana ada kayak kakek -kaya nenek, nenek jerawatan betul kan? Sabarin. Udah indah aja dia. Ada nenek-nenek kan kayak kakek -kaya jerawatan? Nggak. Udah dulu masih muda jerawatan. Ya nanti ada masa nih kita nggak jerawatan. Gitu. Ngapain sih ditarik sono tarik sini tuh pipi pakai benang? Hampir susah ngomong. Uh, gigi pakai kawat, kalau ada masalah di gigi ulama nggak menyalahkan. Cuma kalau tren ngapain? Ambil susah ngomong. Gigi di penjara betul. Kripu tua, rambut hitam nggak matching betul ya? Uh, udah biar Allah yang ngatur. Orang yang ngatur. Peot putih cakep betul ya? Kan bahasa Allah kan. Gitu. Allah nggak pernah salah kan? Kita yang suka mereka yasa sendiri gitulah. Allahualahe. Apalagi nih? Ya kelas. ada orang yang sedang masa idah, boleh datang ke kajian saat, orang lagi idah yang nggak boleh tuh kawin. <tuh> <tuh> Nuntut ilmu, jangan kata idah, sakit pakai kursi roda boleh. Ente harus tahu dulu bro, idah tuh apa? Idah tuh bukan idahnya pemandangan, tuh indah betulnya. Idah itu masa jedah. Untuk menikah lagi, ya udah nenek-nenek eh kita nggak tahu jodoh, betul kan? Nah, yang meninggal 4 bulan 10 hari, cerai 3 bulan, tiga kali masa suci, betul? Kenapa? Hikmahnya banyak. Ibnu Kasyyim mencatat bahasan ini panjang sebenarnya. Salah satunya apa? Membersihkan rahim supaya nggak boleh masuk dua bibit pada satu liang. Ah, ya seperti itu. Makanya masa idah. Nah, di masa idah tersebut. Ulama menasihati sebaiknya menghindari itu semua. Makanya kalau bisa diam di rumah, mengingat masa-masa indah bersama orang yang dulu, supaya ke depan lebih baik. Tapi kalau menuntut ilmu atau wajib sebagai single parent mencari uang, rezeki, keluar masih gak masalah. Cuma jaga diri. Silaturahmi diperbolehkan. Gak ada masalah. Udah sedih, diam di kamar. Yang dilihatin kaca nako aja, mata sakit Aja ke tempat kajian, ini kan teman-teman penjubur iman. Betul, uh, dia bisa ngobrol sama ustadz. Jadi intinya boleh. Eh, yang penting uh, hindari hal-hal yang bisa menimbulkan uh, hal yang dilarang. Itu menikah, melamar, dan lain-lain. Itu gak diperbolehkannya. Allahu alam, Nams. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, oh, baiklah. Assalamualaikum. Bagaimana mendakwahkan keluarga yang masih mengamalkan ritual-ritual bid'ah? Ya, antum harus tahu, antum mau ngomongin dalil apa Quran? Anda pengen bawain dalil? Sat, dia udah paham Quran belum? Dia sudah paham Sunnah belum? Ya, kadang-kadang dalam dakwah itu yang dibutuhkan fi'liyah tingkah laku, bukan dalil Quran dan Sunnah. Kayak Anda mau ngomong tentang kebenaran sama orang-orang kafir, mereka nggak tahu Quran, nggak tahu hadis. Ya Gak bisa, aneh tadi ngomong tadi sama pendeta tadi, Ada bilang, eh pendeta dengerin ya, Kala Allah, kala Rasul, dia diem tak. Eh kalah, kalah, agak paham, Karena dari mana ente? Ente ngomong sama siapa, paham gak dia? Ngomong sama orang yang paham, Nah di keluarga sama, Dia belum ngerti tentang bid'ah, Dia gak tau bid'ah dolala. dia gak tau sunnah Rasul, Yang dia tahu ini tradisi kebaikan, Ya. Kan? Salahnya di mana? Abang kumpul ingat Allah dinasihatin pulang bawa besek lagi, betul. Salahnya di mana? Kajian di sana pulang enggak bawa apa-apa kering, betul. Even tahlilan ada yang kita bawa, kan dia ngomong begitu. Di mana salahnya? Nah, karena dia nggak belum paham manhaj. Ya. Makanya pincut dengan hadiah. Jadi orang yang menguntungkan dia dulu, ngomongnya entak nanti. Kita nguntungin kagak ngelarang, ngasih solusi juga enggak. Ya susah. Ya halal kayak gini ushlop lah. uslub tuh e, jamak dari sabil, calak. calak, cara berdakwah gitu. Ya. Nah itu mungkin butuh waktu. Jadi saya sarankan sekali, pincutlah hati orang yang mau didakwahi. Apalagi ini orang tua, keluarga kan. Jadilah anak yang dinanti. Ngomongin tentang halal haram ketika tawaf orang tua nurut nanti. Ngomongin halal haram. Ajak dia makan di restoran yang kita bayarin, atau ke rumah kita yang kita cukupin. Ini kadang-kadang kita ngelarang orang tua di rumah orang tua. Sambil makan, makan yang dimasak orang tua. Di meja, meja punya orang tua, ambil mulanya. Mak, Beat atau? Kata emak, lu mengklewat, lo. lu bagi kagak ngelarang mulu. Kan gitu ya? Bismillah, ustaz, ustaz. Aneh, mau bertanya, ustaz. Sebelumnya ini Afwan, tak? Anda mau bertanya tiga pertanyaan. Bagaimana cara bertawadu saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ta'awus, oh ta'awus Afwan. Bagaimana cara ta'awus saat ada gangguan dalam sholat ketika di posisi sujud? Ya dalam sholat itu kalau kita terganggu waswas -was setan, kita berisyarat buang ludah ke kiri. Berisyarat. Jangan beneran, Juh, gitu, jangan setan lain yang datang nanti. <laughs> Sunahnya bertahaus ya, membuang isyarat buang ludah di sisi kiri, Allahu a'lam ya, untuk mengingkari wujud setan. Untungnya kita kalau berjamaah, imam urusannya. Kalau berjamaah tuh untungnya banyak, Bro. Ente belum bagus tajwid aman dapat pahala imam. Ente ganggu sama setan juga nggak ngaruh, urusannya imam. Karena bacaan imam, bacaan makmum, di situ manfaat salat bersama imam ya makanya ada perempuan nanya Ustadz kita kan perempuan sholat di rumah tat boleh gak di masjid di rumah di masjid boleh walaupun kokornafibuyutikunnya rumah lebih baik buat perempuan kalau bagus bacaannya kalau ikro dua aja nggak hatam hatam Mending di masjid bacaan imam bacaan makmum ya jadi jangan main-main nih bukan masalah boleh atau nggak ya layak tidak sholat kita diterima oleh Allah gitu ya Apakah ada pengamalan sholat syuruk khilaf ulama tentang syuruk ini Khilaf ulama? Ya, sebagian mengatakan sya'oolifauzan lah orang yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena syuruk itu duha. Tapi sebagian laga ulama mengatakan beda syuruk dengan duha. Allahu alami swab. Allahu alam. Ada hilaf di situ ya. Nah. Ya kalau memang antum bingung masalah syuruknya, tapi kan menanti syuruknya ada pahala. Antum sholat duhanya, gitu aja. Ya, jadi jangan, jangan terjebak dalam khilafnya kayak akikah okay hari ketujuh empat belas dua ya, satu yang nggak berkhilaf tujuh tapi kata imam safi boleh kapan aja boleh nggak ada masalah cuma kalau antum mau jangan terjebak dalam khilaf hari ketujuh selesai itu lebih baik afdal Allah ketika baru selesai sholat dan Qadarullah tiba-tiba buang angin apakah sebaiknya wudhu Ya wudhu masalah nggak wudhu gimana ya, Dikit, at, dikit juga batal enak aja. <laughs> Ini bukan masalah dikit atau banyak. Meletet aja udah kena gitu betul lah. Batal wudhu, Itu mau dibilang gak wudhu, Ustadznya baru tuh. Kata gitu lagi ntar. Assalamualaikum pertanyaan. Apakah ada cara yang spesifik. Atau jelasnya bagaimana cara untuk membedakan antara ujian dan azab. Tat? Kalau ujian itu ya dalam bahasa diidentikan dengan kebaikan orang baik yang diuji orang jahat yang diazab kayak Nabi Adam anaknya Bangklai itu bunuh-bunuhan si Habil dan si Kobil ya, itu ujian nah, karena nggak mungkin Adam salah kan Nabi Nuh kanan durhaka itu ujian ya, kalau kita alam nih kita yang tahu agama kita kayak gimana kalau sudah bagus agama anak tetap begitu tuh ujian tapi kalau kita nggak mendakwakan dia, nggak mencontohkan dia begitu tuh azab. Tapi dua-duanya sama. kaum Agar kembali kata Allah. Ya. Afwan Ustadz, selain ini, selama ini bertahun-tahun saya membaca Al-Kahfi. Pada malam Jumat atau hari Jumat. Tapi baru-baru ini ada informasi bahwa hadisnya daif. Ini lagi-lagi khilaf ulama akhi tentang masalah begini. Ada ulama yang mendoifkan, menghasankan, menginikan Antum pelajari Tapi secara umum ya Membaca uh, Quran Ketika apa Di apa Malam Jumat adalah baik Wallahu'alam biswab Ini khilaf ulama tentang masalah ini Jadi Antum jangan dibikin bingung Ya Berarti jangan sampai Antum ini uh, Terus jadi nggak mau ngaji lagi Enggak ya. Secara umum ngaji Ngaji secara umum tapi tanpa diniatkan, karena memang uh, mubah sifatnya boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau antum khususkan, nah ya memang butuh dalil. Makanya kita berterima kasih sama ulama yang berani berfatwa supaya kita nggak mengkhususkan. Tapi kalau antum baca boleh, antum baca <tuh> solat duha, Allahumma inna duha, duha uka, walbahar bahuka, hadisil Tapi boleh nggak kita berdoa? Boleh, cuma nggak mengatakan itu doa khusus waktu duha. Maaf dibaca kapan saja diperbolehkan. Yang penting jangan merubah hukum. Yang sunnah tetap sunnah, yang wajib tetap wajib, yang mubah tetap mubah. Allahu alam bissawab. Allahu alam bissawab. nam. Na manfaat yang disampaikan buat anak dan jamaah sekalian, ya Allah minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah diantara kita. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih. Majlis Taklim kita Al Hijrah, begitu pula Majlis Ilmu apa masjid kita Al Hijrah yang semoga Allah jaga selalu ini dan doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar Allah selalu jaga ukhuwah kebangsaannya dan dijaga pula para pemimpinnya semoga diberikan hidayah pula Insya Allah kita tutup dengan kafaratul Majlis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.